Oke. Okay. Cuma okay. menang-menang kok wis pak poso maneh nduk. Wis rasa menang. Wis meh poso ya. Lah iki jone ulane opo nduk? Ulane Jawa. Iki nek ra salahke yo. Muharroh, poso. Tapi Recep. Ha? Ruwah poso. Lah iki ulane opo iki? Ruwah. Ruwan. Jot maneh opo ya? Iku iki. <tos> Persiapan aku baik ya. Yo nek, koyo poso ini biasa persiapan neo. Tengok marip, oh no, nyami aneake. Pantesan matangnya <ini> oke <looking> iyo. <by> Yuk nek, wes. Koyo aku ke standar, cuma teh manis wes karukormoici. Bangke matangnya oke iyo. Tapi kau zona ke ya eh, ini? terus siapa di libur Koso ora poso iki padha ki Simak. biasa, ndok loro, ayame siji, elimo limo, ngitunge Iki mirip foto. Mirip foto jere. Wong geneng Simak pelakunya bergastur kemeringat belah tarikun itu olahraga jembolin itu di warung ah nyokaku ah kamu dibahas mana ya karena kita gak nyaduk jangan ngapura warung kamu enak ngomong ngapura-ngapura itu arti mah butuh nyoraknya dia hahaha aku tuh bapak kamu sekarang gede hahaha hahaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin, segenap kru sketsa sorban Mengucapkan Selamat menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah Mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan suci ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh